Sering lukanya hatiku Luka bekas kau sakiti dulu Tapi kini engkau kembali Memohon mengharapkan Cintaku Sebelum kau Kembali Padaku Baik Puaskan Dulu Hatimu Dari Cinta Ke lain Cinta Kuaskan, kuaskanlah hatimu Nanti baru kau datang padaku Ini carilah olehMu kasih pengganti diriku lalu bandingkan. Dengan cintaku setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu sebelum kau kembali. Padaku Baik dulu hatimu Dari cinta ke lain cinta Kuaskan kuaskanlah hatimu Nanti baru kau datang padaku kini carilah olehmu kasih pengganti diriku lalu banding Olehmu Cintanya Dengan Cintaku Setelah itu Kau baru tahu Betapa besar Cintaku Padamu Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta, puaskan. Kuaskanlah hatimu Nanti baru kau datang padaku